school fans welcome back to the timeout. Balik banggur, kipadila, dan selamat datang selamatan kelas timeout hari ini Dan timeout geng, gue kadang sudah ada di Manila Dan tadi gue kaget banget, karena gue atap pesawat dengan Dewa United Banten, jadi mereka akan menjalankan Empat exhibition games selama seminggu ada di Manila uh, Dua lawan tim PBI, menurut gue Opportunity luar biasa banget, dan dua lawan tim College, gue mau depusi banget, aduh gue di Manila Ngapain empat hari, karena kan gue ditolak nih sama FIBA untuk ngelepas si FIBA World Cup Drawing Tapi untungnya ada Dewa United Banten Gue langsung minta izin tadi ke manajemennya dan juga ke pelatihnya Mereka, uh, karena gue pengen bikin highlights juga Untuk liputannya nanti uh, Ya yeah, besok ini, besok ya hari Sabtu kan Jumat hari Sabtu pagi itu jam sembilan pagi mereka melawan Enlex Road Warriors. Gue jujur nggak tahu Enlex akan pakai tim utamanya atau tidak. Tapi tetap aja menurut gue ini keren banget untuk bisa ada tim IBL melawan tim PBA. Kapan lagi kita bisa liput langsung, guys? Gila sih. Gue benar excited about for that. So ditunggu aja liputannya nanti di channel ini. Dan tadi pun gue sempat berkenalan juga dengan pelatih barunya mereka yaitu Coach Tato. Asik banget sih orangnya. Dan dia kaget juga kayak karena gue tahu kayak Andres Nochoni, Carlos Delvino dan pemain-pemainnya Argentina yang lawas lawas tahun 2003 dari tadi makin ngobrolnya makin asik aja sih <laughs> dan itu sedikit cerita gue lah dari airport hari ini tapi timeout hari ini adalah Jimmy fucking Butler man gila sih anaknya MJ beneran sih jago banget man gila he is the best player in the playoff right now menurut gue dan hari ini akhirnya Miami hit resmi upset dengan one seat yaitu Milwaukee Bucks probably the biggest upset menurut gue in NBA history sih and of course Benchman Green jago banget ini dari bench six -man Draymond Green Elite banget di hari ini Untuk offense dan juga defense And dim that beam bro <laughs> Don't light that beam <laughs> Gak usah dinyalain beamnya hari ini Karena Warriors hari ini bisa menang on the road Wuhh Nation full senyum semua tuh Daph Nation bisa lebih tenang dikit ya sekarang ini Tapi Man What a time though Untuk pick up a big road win untuk Warriors Dan itu lah dua topik utama kita Untuk kelas timeout hari ini Dan timeout geng Sebelum kita mulai Pastikan kalian ambil minuman Cemilan Atau sesuatu Karena ini bisa lama banget sih Ini 30 halaman guys Notesnya rekor nih. Dan ya guys, seperti biasa ya, lupa kasih likes ya guys. Karena ini effort banget untuk bikin time out hari ini nih. gue nyampe dari airport, langsung research, langsung rekaman ini udah take uh, mungkin 70 atau 80 sih take ini. Karena gue ada ulang-ulang terus salah, terus ini makanya bisa uploadnya telat nih, bisa setengah 3 kayaknya uploadnya. Tapi kalau kalian yang nontonnya subuh-subuh, jangan lupa absen dulu di bawah ya. Semoga hari ini likes bisa sampai 2000 lagi sih. Main kalau 2000 likes yang terakhir itu. Jadi itu adalah rekor juga. So, thank you so much guys for the amazing support dan jangan lupa juga untuk support channel dengan jadi member guys. Karena dengan makin banyak member channel ini bisa, bisa bikin timeout terus sih nantinya sih jadi once again shoutout to all my members juga kalau gitu let's start our class kita akan mulai dari berita cepat terlebih dahulu kita akan mulai dengan Paolo Banquero yang kali ini akhirnya memenangkan 2023 Rookie of the Year uh, shoutout to Seattle Oh I miss Seattle sih gila ini gue pake baju Rip and yang edisi special Seattle uh, Paolo Banquero seperti kita udah expect lah ya dia akan menang untuk Rookie of the Year dia mengalahkan Walker Kessler dan juga Jalen Williams uh, gue bingung sih tapi ada dua orang yang vote number Buat untuk Walker Kessler, siapakah orang itu? Kira-kira, karena Paulo Banchero is the obvious choice. Dia 20, uh, 20 poin per game, dia lead the scoring juga untuk magic. Uh, 6,9 ribuan per game, dia dari game pertama udah solid banget sih. Dan di bulan November aja, dia udah ada game yang 33 poin dan juga 16 rebounds. Pretty consistent, cuma ada satu stretch yang gue inget, dia agak bau tuh. itu Kita bikin fantasy, NBA, gue kalah. <laughs> gue inget banget itu. Uh, tapi Paulo tetap deserving banget, jadi Rookie of the Year. Uh, dia pemain Magic ketiga yang berhasil awards ini setelah Shaquille O'Neal dan juga Mike Miller and Denver Nuggets. Dia move on juga ke second round kemarin ini setelah mengalahkan Minnesota Timberwolves 112-109. Game ini tegang banget sampai habis tapi sayangnya Ant-Man main gagal menyelamatkan timnya lewat three pointnya. Three pointnya keluar lagi pemain ini dan kemarin dia juga nggak bisa menyelamatkan dirinya. Dia kayaknya dia main lempar kursi. Gue ngerti Kenapa dia harus lempar kursi kena orang kayaknya dan kayaknya ada yang mau ngesu dia. Semoga aja everything gak lebih oke. Bahal dia man itu terakhir three point tapi three point nggak masuk sayangnya Dan pak Ma itu tuh Kesempatan besar banget Untuk Minnesota menang ya. Karena Yogi's bau banget Yogi's probably had his worst shooting night 8 dari 29 men Jadi sayang banget Minnesota nggak bisa capitalize on that uh, Tapi emang Jokic 1 menit terakhir Masih ada dua sih 2 clutch basket banget Dan itu dia dapatnya di bawah ring man. Gampang banget dengan ngepoin yang kemarin Yogi's uh, triple double 28 poin 17 tribun 12 assist Tapi Jamal Murray man Ini Bubble Murray is back Gila sih, dia spektakuler banget sih main ini sih. 35 poin, banyak banget tough shot. Dan ada satu tuh yang di sirkus layup itu, gua nggak ngerti gimana caranya bisa masuk main itu. Uh, pembedanya di game yang hanya beda tiga poin ini adalah free throw, men. Nuggets main 36 free throw, sedangkan Minnesota hanya 25 aja. Dan sekarang setelah Minnesota out dari playoff, ...Kell Anderson udah bisa fokus nih ke China. Ini beneran gak sih? Udah resmi belum sih? Gue penasaran deh. Gue juga shock sih kalau dia itu punya darah China sih. Satu per delapan katanya. Darahnya uh, kabarnya dia akan join China for the World Cup. So ini bakal jadi a big addition loh. Belum pernah gua ngeliat China naturalisasi pemain sih. Ini baru pertama kali. So that's gonna be interesting. And then we're mereka setelah menang main ini, mereka akan main melawan Phoenix Suns in the next round. Last time kurang enak sih, kaya endingnya. Ong hala tuh di swap deh. Lalu fansnya mereka kalah juga pas ribut. Digebukin juga sama fansnya Phoenix Suns pas ribut deh. Jadi, that's gonna be an interesting uh, series. Tapi hari ini kita pindah dulu ke... Fansnya Celtics yang kemarin ini chanting overrated and got Trey Young. But it did not end well for them. Um, Trey shot the building down kemarin ini with his step back 3 point shot from the logo. Atlanta Hawks berhasil extend their series. Uh, setelah menangin dramatis 119-117, uh, Celtics kehilangan kesempatan besar banget sih. Karena mereka sekarang harus balik lagi ke Atlanta for game 6. Pak kemarin mereka tuh sempat leading 12 poin di sisa 5 menit. Dan sejarahnya. Di elimination game Tim yang ketinggalan 13 poin dalam 6 menit terakhir itu rekodnya 0-183. Sorry. 0-183. Jadi belum pernah ada yang menang. Dan Trey Young kemarin ini. Belum mau liburan. Dan dia merubah sejarah tersebut. Dia nyetak 16 poin lainnya di fourth quarter. Hawks juga kebantu banget. Karena Market Smart keeps making dumb plays. Dumb plays banget. Dari offensive foul. Technical foul. Dan terakhir juga nge-foul Dan itu menurut gue yang kasih Treyang confident juga at the end. Untuk nembak 3 poin itu. Karena dia sebelumnya miss dua kali 3 point. Jadi Treyang Young... I think he got the clutch jeans as well. Dia lihat si Jalen Brown udah kayak mundur-mundur-mundur back pedal terus sama dia dikasih step back from the logo and swish bro. Uh, that was just a cool ass shot gue sih. And Trey is nice like that man. 38 poin, uh, 13 assists. Uh, jadi yang menang trade-nya? Dallas atau Atlanta guys Luca sama Trey <laughs> siapa yang menang nih kira-kira sekarang ini ya? tapi Trey langsung FaceTime -face sih The John Tay after the win The John Tay ngakak banget sih God is real the devil is a lie <laughs> try to cheat suspend me hahaha <laughs> oh my god man ngakak banget sih The John thing. I just hope I just hope besok pagi dia gak kalah sih karena kalau mereka kalah besok malu ini si The John Tay ngomong gitu sih uh, seru sih kalau menurut gue kalau bisa tujuh 7 game I hope he's gonna go to 7 game tapi John Collins main di game kelima akhirnya main bagus dengan 22 poin Uh, Bogdan juga kontribusi dengan 18 poin uh, dari Celtics main. Jalen Brown 35 poin tapi gue gak tahu kenapa Tatum, Jason Tatum ini kalau lagi close out game itu pasti bau banget sih. I don't know why dari tahun lalu kita udah lihat movie tersebut silawan warriors ya dia main satu dari 10 three pointnya dan only finish with 19 points. Um, Maybe juga uh, si Celtic harus berani mainin Malcolm Brogdon sih, karena kemarin Malcolm Brogdon itu di tujuh menit terakhir udah disub. Padahal selama seri sini, Malcolm Brogdon itu plus minusnya, plus 3-1. Jadi si Jomazula, dia harus mikir lagi sih, tentang Marcus Smart juga menurut gue harus berani sih cadangin Marcus Smart. Tapi sekarang di dites nih, skills dan juga Uh, insting pelatihnya si Joe Muzulu lagi di test, uh, karena it's nervous time for the Celtics fans <laughs> so we'll see si besok ini pagi game 6 siapa yang akan menang, dan guys saya pamit dulu guys, and fuck my Clippers guys Canda, deng. <gifat> Clippers gua udah mudik, guys, kemarin. Ini setelah kalah dari Phoenix Suns, 136-130. The Suns, seperti gua bilang, dia juga udah move on ke semifinal untuk ketemu dengan Denver Nuggets. Uh, mereka main menang 4 kali beruntun dan mengalahkan tim gua dengan skor 4-1. Gila ya, sama KD. Sekarang ini rekornya 12-1 untuk Phoenix Suns. Dan ya, yes, setiap tahun jadi fans Clippers, gini amat ya. Udah seneng-seneng game 1 menang. Gitu terus kelihatannya ke sehat. Oke, yeah, malah tiba-tiba kau kenyang, kakinya kena menis. cuy cuy, ini ketukannya nggak hilang, hilang kayaknya untuk plus gue. Ya. Dan ya, yeah, kau kau mainnya udah out. Uh, Kasihan banget sih, gue juga nggak tega dengerin, uh, apa ya, dengerin komen-komen orang, kayak si Steven A. Smith bilang he should retire. Come on man, don't say that shit lah. Bukan, bukan kapasitasnya dia untuk ngatain atlet, apalagi dia bukan atlet NBA kan. Untuk bilang untuk retire, gue nggak sih, I think kenyang. Uh, memang siapa sih yang mau cedera? Like, I'm pretty sure Kawhi juga gak mau cedera, Kawhi pengen main, look at him, game 1, game 2, he was killing it, tapi ya, mungkin emang nggak kuat lagi, udah sakit banget, jadi, Kawhi gue sih masih, gue masih cinta banget sama Kawhi sih, dan ya, setelah kalah juga kemarin, Clippers kalah, gila, men, kolom komentar gue, DM gue, semuanya ngeledekin gue, udah kayak gue Dylan broke saya, tapi, ya, jadi, jadi fans Clippers juga, it's not all bad, kita juga dapat pelajaran hidup kok, kita belajarin hidup sebagai fencing leaper. Kita harus ikhlas, <gurus> harus ikhlas di hidup ini. Awal-awal <gurus> kayak ada serceca halapan kemarin itu, leaper sempat up by 9 points. Tapi setelah itu ya uh, di bawah uh, sorry di bawah pertama kayaknya yang mereka sempat unggul 9 point, lalu juga mereka bawah pertama tuh dapat 21 second chance points. Itu rekor kang untuk first uh, first half. Uh, tapi abang dibuk setelah itu ya dia gak mau balik lagi kelly. Jadi abang dibuk dewa sih sejak putus sama Kendall Jenner. Ini kis semakin jago ya ke perasaan gue. Dibuk alik sih. Alik main dengan uh, di kuarter ketiga dia drop 25 points alone. <laughs> gue gak tega sih ngeliatin Terence Man sama Nolan Powell Diputer-puter, diaduk-aduk sama dia sih main ini. Uh, Suns kayaknya ini nyetak 50 point in the third quarter. Uh, Clippers nyoba untuk comeback di kuarter keempat. Tapi yang ngelawak terakhirnya dua kali turnover. <laughs> Dibuk main akhirnya empat puluh 47 point. <laughs> <laughs> Dibuk 47 poin kemarin, 8 ribon, 10 asis. Ape banget gue, sorry, excuse me. Tapi, um, ini kayaknya stress terbaik sih. Stress terbaik yang gue pernah lihat di buk main sekarang ini... Dari mata itu bisa beda sih. kalau tadi looks very hungry. Dan kelihatannya, dia pengen banget untuk menjadi juara si tahun ini sih. Dan, ya, yeah, banyak ruang kebuka juga untuk dibuka. Karena kita tahu, defense lawan juga trying to focus kepada KD juga. Uh, Gila main di lima game lawan Clippers, puluh tujuh koma 37,2 poin per game. Dan defense-nya juga bagus. Dia 2,6 steals per game. si so, dia was on one in that series. And good luck! Untuk pemainnya, Denver Nuggets yang akan menjaga David Booker in the next round. Katie was just chilling, menurut gue, Kedy chillin, mah si Santai. banget di first round sih? Eh, uh, enaknya enaknya ada Kedy itu dia juga bisa main sama superstar lain. Jadi dia tuh orang gak kayak, "Oh, aduh, gue mau jadi the main guy." Enggak, dia udah biasa dulu main sama superstar, superstar lain. Kan jadi dia gak akan maksa untuk harus ngepoint terus. Kedy, main tiga puluh satu point. Uh, Dandre Ayton, double-double, 21 point dan 11 rebounds. Uh, Phoenix akan ketemu di number one seed. Like I said, uh, melawan Nuggets itu kayaknya menurut gua akan seven game. series. G. I think that's gonna be fun. For my Clippers, I'm still proud of my team, man. Gila, lu bayang gak sih harus fight lawan tim yang ada dua superstar kayak gitu? lawan um, yeah, Tanpa dua superstar kita gitu. Jadi, tim gue masih kompetitif kemarin. So, I cannot ask for more. Uh, kemarin Mason Plumlee mencoba untuk gendong. <laughs> untuk comeback. He gave us great energy though. Uh, Mason Plumlee 20 points, 10 rebounds. Tapi emang asapnya si Russ bau bang. Si Russell Westbrook main 3 dari 18. Finish with 14 points. Tapi gimana pun itu juga. Gue masih salut banget sama Russell Westbrook. Yang sudah bisa membalikan lagi. Ataupun juga revive his career. With the Clippers. And gave everything. Uh, he got my respect. Sekarang gue gak tau apakah dia akan stay di Clippers atau enggak. Karena setahu gue di free agent ya. Eh? Kalau dia cabut. asem bener. Uh, Shams seperti gue bilang. Main ini baru report kalau Kawhi kena kena meniskus, uh, orang banyak nanyain gue, gimana kok kawaii sama PG, kalau lu mau trade kawaii atau uh, PG, gak? menurut gue, gue gak tau kalau kita trade mereka, kita bisa dapet apa, I don't know what can we get, kalau menurut gue sih, just give them one more shot lah, one more shot, one more year, I will be happy to see them men together, supaya tau, tahun depan bisa sehat, walaupun gue tau mereka udah main 4 season bareng, cuma 142 game bareng, uh, terlalu cedera, tapi ya gimana menurut gue sih satu season lagi nggak apa-apa Karena palanya Steve Ballmer juga mumet kali. Tim dengan gaji paling tinggi cuma menang satu game dong di playoff gitu. Tapi uh, it's very interesting off season untuk Clippers. But hopefully everybody gonna stay. Itu adalah harapan gue. Ya mumet juga hari ini ya fansnya Milwaukee Bucks lah. Gila, timnya massive choke job in the fourth quarter. Coach Bud masih gak ada adjustment juga hari ini jaga Jimmy Butler, dan Miami Heat akhirnya upset Dan number one seed. 128-126 Milwaukee Bucks just like that is out of the playoff guys. Woo, gila playoff tahun ini sih, gila sih, gak ketebak guys, bener deh. Um, ya, yeah, Jimmy Butler Jagonya nya gak masuk akal sih gue. Di dua game terakhir ini, kita tahu main dia 56. Uh, pertama kali gue ngelihat Drew Hallie itu gak bisa jaga orang. Pertama kali gue ngeliatnya gak bisa ada jawaban tuh jaga orang, uh, box gila sih, karena... Dia up 16 points, masuk ke quarter keempat, uh, abis itu Prime MJ, Prime MJ happen yow. Um, si Jim Butler masuk, itu langsung 10 points secara beruntun, and Gabe Vincent though, itu juga he had a big three in the end of the fourth quarter, dan ini menariknya untuk Miami Heat ya, setiap game itu role playernya ganti-ganti yang step up main, uh, Caleb Martin, sekarang yang step up adalah si Gabe Vincent, jadi Luar biasa sih, si Miami ini boleh bilang timnya lumayan deep juga sih. Dan ya itu semua menurut gue tadi si Jimmy Butler bisa poin banyak di kuarter keempat. Itu semua berkat the brilliance, the geniuses, the genius of Alex Postra. Kita harus kasih kredit kepada Alex Postra. Kita kayak gak pernah ngomongin dia, tapi menurut gue sama series ini dia benar-benar out coach si Coach Butler. Jadi, jadi dia di kuarter keempat itu dari mulai tujuh menit atau enam menit itu dia jadi si bem ada bayu jadi ball handler primary ball handler jadi si Brook Lopez itu terpaksa harus keluar jadi dia gak ada dibawarin untuk protect the rim so smart man lalu si Janis juga dikasih kayak posisi defense yang agak aneh sehingga si Jimmy Butler itu tinggal ngekat ngekat ngekat dapat aja layup ya terus sih jadi Uh, ya yeah, men, itu menurut gue tadi salah satu kuncinya untuk di game kali ini, tapi yang paling gila ya dia Eliyup lah, gila men, gue gak ngerti gimana caranya dia masih bisa hit that shot Itu dia tangkepnya, pas di udara, dan sempet dorong si Pat Kenneth dulu dikit, itu susah banget sih That is a very, really tough shot sih menurut gue, but damn, he made that shot bro Untuk bisa force overtime, The <laughs> bener, bener ditanya, oh, he's so quiet, he's so quiet Kata jadi Butler gila sih, tapi uh, that pass itu jauh dikasih kredit kepada Gabe Vincent itu Passingnya harus on point banget untuk bisa Jimmy Butler tangkap sih, tapi kita tiap kali nonton Jimmy Butler di playoff kayaknya selalu dalam hati kayak, ini beneran sih, anaknya Michael Jordan sih, gak mungkin gak sih, karena jago banget dia hari ini 42 poin, 8 rebounds, uh, di quarter keempat Jimmy Butler itu ada nyetak 6 field goal, sedangkan Bucks itu hanya 3 field goal, definisi dibantai bantai pemain sih, asli men, tapi Jimmy Butler menurut gue the best player in the playoff so far, You can agree, uh, argue, with me, Dan menurut gue, He is the best so far. And Gabe Vincent juga seperti gue bilang, Hari ini clutch banget. Uh, dia 22 poin, Bam, bam. Amazing game. Kita waktu bilang, Dia cute-cute, Kalau di big game, hey, He, showed up. Hari ini 20 points 10 rebound, 10 assist. Dan ya, yeah, Seperti gue bilang, Ini adalah upset tergila. Katanya pertama kali dalam sejarah NBA, seat nomor 8, Itu hanya ngasih satu game aja, Ke seat nomor 1. Yeah, I think... I think that is why gue bilang ini adalah the biggest upset ever, Coach. Butt, I think he needs to go. He needs to go, man. He made a lot, he made a lot of mistake though in this game. Like Drew udah dibantai 4 game, gue nggak tahu kenapa dia nggak coba untuk taruh Janis adjust with Janis jaga Jimmy Butler karena setahu gue Jimmy Butler kalau dijaga sama orang yang lebih panjang itu dia bisa kesulitan sih. Jadi gue nggak tahu kenapa nggak kepikiran dari si Coach Bud. Terus pas Eliu terakhir itu gue nggak tahu kenapa Brook Lopez their best defender their center, their rim protector itu gak ada di lapangan di bench malah. Jadi, that is like weird though dari Coach Bud sih. Itu padahal mungkin adalah the biggest play of the game juga sih. And Ray pas OT down 2, <laughs> season on the line, did not call a timeout. So, just crazy man. So, I feel like just get Nick Nurse man, just get Nick Nurse. And then the big off season juga untuk Milwaukee Bucks. I tahu gua Chris Middleton bisa opt out, uh, Brook Lopez I think free agent. So, Yanis gue gak tahu nih Yanis gimana nih kalau teman yang pada pergi nih masih bisa happy atau enggak di Milwaukee nih. tapi please again Yanis a free throw coach loh gue gak tahu sih ini free throw-nya Yanis hari ini kacau banget sih sepuluh <laughs> dari dua puluh tiga kalau dia tiga lagi menang nih masuk tiga aja menang udah Milwaukee Bucks sih jadi ini benar-benar kacau banget sih sepuluh dari dua puluh tiga sih tapi monster game loh from Yanis tiga puluh delapan poin dan juga dua puluh rebound uh, Chris Middleton juga hari ini selesai dengan tiga puluh tiga poin tapi terakhir-terakhir dia gak dapat terlalu banyak touch uh, once again Salut banget sih untuk Miami Heat sih di seri kali ini gue benar-benar nggak nyangka banget dan after this they will face the New York Knicks, my team, my team New York Knicks hari ini memenang, memulangkan memulangkan Cleveland Cavaliers setelah menang 106-95 di game kelima gue bingung pas gue sama adia kan gue bikin prediksi sama iya nih gue nggak milih Knicks, gue mau milihnya Cavaliers. sih. pake dalam hati gue milihnya Knicks loh. iya uh, ini tim gue nih. Dia 10... uh, mereka akhirnya bisa memenangkan sebuah series lagi di playoff. Sejak 10 tahun yang lalu. And Donovan Mitchell. Sudah pindah tim ke Eastern Conference. Tapi gak bisa jauh-jauh dari Jalen Brunson. <tid> nah ternyata, tetap aja di Jalen Brunson ya. Dua kali pulang uh, di playoff. Dua tahun berturut-turut gara-gara Jalen Brunson. Ta tahun lalu waktu di Utah itu lawan Dallas. Itu gue ingetnya. Jalen Brunson yang 3 poin kayaknya. Terakhir itu di game ke-6 ya. <laughs> Jadi um, game kali ini gue terlalu beda jauh sih sama game-game sebelumnya. Knicks lebih fisikal. Uh, Knicks juga dominate the paint area So Mitchell Robinson hari ini 11 offensive rebounds. <laughs> He is just too strong for Evan Mobley dan juga Jared Allen. You know Jared Allen hari ini? Jared Allen hari ini hanya 4 rebounds aja guys. That's mind blowing sih menurut gue. And Mitchell Robinson hari ini 13 poin, 18 rebounds. Menurut gue uh, dia adalah the biggest factor. Kenapa Knicks bisa memenangkan uh, seri ini dengan skor 4-1. Knicks tadi juga 20 second chance point. 20 second chance point. Sedangkan Cleveland hanya 3 saja <laughs> uh, Jalen Brunson tadi 23 poin RJ Barrett juga continues to play really efficiently dengan 21 poin gak nyangka sih game, uh, series ini selesai dengan 5 game aja karena gue tadi expect at least bisa 7 game uh, I guess the Knicks are just that good though uh, tapi tadi Julius Randle sayangnya dia sprain his ankle again uh, nggak tau apakah uh, si Julius Randle bisa main atau tidak the next game tapi menurut gue Knicks lebih bagus kok kalau ada Julius Randle <laughs> dan sekarang gue tinggal nungguin fansnya Knicks gue penasaran fansnya Knicks berani gak ngatain Jimmy Butler <laughs> Aku penasaran tuh, gila Kalau perang-perang mungkin dibanteng sama Jimmy Butler tuh Tapi, ya itu dari Heat uh, and Knicks Sekarang kita pindah ke Opa Lebron yang played like shit today <guluh> Dia bilang, awal shit today uh, Lakers gagal menutup series ini setelah kalah 116-99 dari Memphis Grizzlies Saya banget sih, baru tadi Anthony Davis showed up With 31 points and 19 rebounds Tapi, opal Lebron struggle banget hari ini uh, With his shot, 5 dari 17 total ya Tapi, satu dari 9, 3 point Aduh, udah nembak 3 point banyak banget sih Gue gak tau sih kenapa dia harus nembak 3 point sebanyak itu sih Eh, uh, dia hanya dengan 15 poin aja. So, it was a really rough night though for the king. Uh, now the Lakers harus berharap mereka bisa kelarin di game keenam sih. Mereka gak mau balik lagi sih ke Memphis ke FedEx Forum karena uh, definitely Memphis is the best team at home sih. Kalau mereka balik lagi ke game ke 7, all the momentum akan with the Memphis Grizzlies sih. Tadi yang menurut Lakers adalah small lineup, yang mereka. Small lineup yang suka sekali dimainkan sama Davin Ham, gue gak tau kenapa. Tadi di kuartal ketiga itu loh, waktu... Eh, uh, dikeluarin itu langsung kena seven O run wide right away, dan pas Edi masuk lagi itu udah telat sih, karena si main PC udah terlalu panas dan juga udah terlalu pede. Akhirnya jadi dua enam dua. 26-2 run, sampai di awal kuarter keempat, dan itu mereka langsung lead by 24 points. Anyway, it was game over already, sih saya so, well, sebenernya gue tadi, sebenarnya kalau Eddie mungkin stay di game agak lama, mungkin hasilnya bisa beda sih, karena tadi kalau hal itu pas Eddie keluar cuma beda 1 poin aja skornya. Uh, ya, yeah, main Darwin Ham ini gue masih nggak tahu juga kenapa nggak berani mainin si Mo Bamba. Jadi, gue penasaran untuk dia mainin Mo Bamba sih, karena Mo Bamba size-nya bagus, dan juga bisa nembak kalau sebenernya menurut gue, jadi... He should try menurut gue. And Desmond Band, namanya I jahari ini sih. Gila sih. Unstoppable boss. Desmond puluh 33 points, 10 rebounds. Sedangkan Jam tiga 33 tiga 32 kayaknya nih Gue bingung siapa yang 32 Nggak, nggak, nggak, nggak 33 tiga puluh 31 Gue salah ketik ya 10 ribuan tujuh assist kok gue salah maafkan ya guys uh, Ya yeah, tapi Sayangnya our boy Dylan Brooks masih struggling banget Dia belum nemu syutingnya uh, 3 dari 15 Masih nembaknya hari ini Ini gue penasaran ya Tadi abis game 5 Kira-kira Dylan Brooks mau gak nih Ngomong media nih Kita gak tahu ya uh, Ya yeah, Tapi Memphis Kayaknya udah nemu sebenarnya jawabannya apa Untuk mereka bisa menang Yaitu Luke Kennard Harus main over Dylan Brooks Tapi sayangnya tadi Luke Kennard kena shoulder injury. Jadi kita belum tahu nih statusnya Apakah dia bisa main atau tidak untuk game ke-6 Tapi ya pasti sekarang ini All the pressure is on the Lakers Untuk mereka bisa close out the series Di game 6 nanti uh, Lebron, Lebron Tapi statsnya gue lupa tadi berapa, Kalau kalah 4, 8, 10 Kalau kok untuk close out game Jadi Lebron sebenarnya close out game ini Oke okay, well, banget saya rekole. Jadi I think Lakers fans nggak perlu worry Worry banget lah ya eh, Sekarang kita ke Dub Nation Yang akhirnya menang on the road And no beam Dim the beam. Kalau dari kalau gue liat di Twitter. Today for the Kings. Uh, Warriors menang on the road at the right time. Menurut gue. Mereka menang 123-16 dari Sacramento Kings. This is huge though. Karena kita tahu. Seberapa susahnya untuk Warriors bisa menang on the road. Dan sekarang kita, mereka akan balik lagi ke Chase Center. Untuk kesempatan menutup series ini. Karena of course game 7. Mereka gak mau balik sih. Kalau game 7 itu pressure-nya semua ada di Golden State Warriors. Jadi mendingan selesaikan di game keren. Nah nanti But this is why we call them the defending champion man. Karena... Everybody showed up. Saat mereka sangat butuh... Untuk bisa menang on the road... Semuanya mainnya bagus menurut gue hari ini. Ini, how do you like benchmark Green, man? Back to back. Jadi six man Hari ini, dia akhirnya... Bisa dapat revenge. Kita tahu di game satu apa yang terjadi. Dia kayak... Puh, uh, dikasih jari tengah juga sama... Dengan fansnya Kings. Dan dia di-ejected. Di lalu juga di-suspend. Nah, jadi ini kan pertama kalinya dia main lagi... Di Golden One Center. Dan dia... 21 poin. 7 assist... Empat steals, man. Elite banget untuk defense dan offense. Kapan terakhir lu inget Draymond Green nyetak 20 poin? Gua aja gak inget. Kayaknya 16 bulan lalu Kali gua rasa tuh Dia baru nyetak 20 poin nih. Ya. Tapi, You know it's over When Draymond Green fade away Satu kaki masuk sih. Kayak Dirk Nowitzki sih. They call, it, they call him Draymond Nowitzki katanya habis the game. Jadi, Yeah, man. Draymond Kalau emang cocok jadi Six man Gua rasa I think Steve Kerr gonna write this All the way. Karena dia benar dua game ini jago banget sih menurut gue si uh, Draymond ini sih. So, what will see ke depannya apakah dia akan jadi starter lagi atau tidak? I think kalau this is working for the Warriors. I don't think they need to change anything. <coughs> And Loon God still dominating the boards hari ini gila sih Loon God. Gila sampai dibikinin Hall of rebound-nya aja. Uh, hari ini dominant the ini sudah dapat awards untuk rebound-nya dia. Dia kan leading rebounder kan di NBA, tapi hari ini uh, Loon God Take it personal, man. Gila, dia dominasi. 22 7 assist. This man is underpaid, yo. Underpaid. Uh, Clay Thompson, though, made a couple tough bucket juga hari ini. Tadi yang gila yang miring ke kiri, melayang, melayang ke kiri, tuh susah banget sih nembak sih. That's just really tough, though. Clay, 25 point hari ini. And Wiggins is super consistent masih. It's crazy, man. It's crazy. Ini orang konsisten banget. Dan tadi dia ada spin fade away di depannya Keegan Murray. That was really tough, too, man. And finishes with 20 points. Uh, but staff man, dialah yang menutup kemenangannya Warriors. hari ini mean, what can you say, Bahir, man? Walaupun dia bawa 3 poinnya dari 10, bahi he was still amazing, dong. You know, lihat packagenya dia sih gila, washi. Tadi yang 2 menit terakhir itu, Puri wanna move depannya Keegan Murray, Lalu mau dibantu sama si Domata Sebonis, He put that ball really high on the board, bro. Gila tuh, kita, gak tau sih feelingnya gimana untuk tau, dia taruh setinggi gitu, tapi boleh masih bisa masuk. Sebenarnya, so, just crazy menurut gue. Dan ya, yeah. terakhir dia muter-muter buat abisin waktu. Dan di foul sama teman tersayangnya, yaitu si Harrison Barnes. <laughs> dapat N1 terakhir. Dan ya yeah, gue penasaran sih, si Steph ini pelatih conditioning-nya siapa ya? Conditioning-nya dia sih bagus banget sih untuk umurnya dia sih. Uh, Steph, 31 poin, 8 asis. Uh, <coughs> Kings <coughs> kehilangan banget sih. Kesempatan bagus untuk bisa put the pressure on the Warriors nanti di game keenam 6 Uh, sayangnya mereka 19 kali turnover hari ini, tuh many mistakes Dan menurut gue, sejujur gue, mereka kalah gara-gara Warriors hari ini hit all their tough shots. All their tough shots masuk. Jadi setiap kali Kings mau ngerun, Warriors selalu ada jawabannya sih. I think that was just the game for them today. Tapi, yeah man, pemain-pemain muda, masih banyak emosi juga kayaknya, masih belum tenang juga untuk menyelesaikan game. Dan ini udah mulai kelihatan sih dari Sacramento Kings menurut gue. So, yeah. Steph Curry, gue gua bener tadi, gue cuma bisa lihat hal-hal sih, tapi gue belum bener amaze banget sih sama Steph Curry, so itulah time with hari ini, Eh sekarang kita akan pindah ke prediction, prediction besok hanya ada satu game aja, sisa satu game aja ini besok, uh, Atlanta lawan Boston Celtics, so Give me Atlanta, yo. Give me Atlanta plus seven man. Let's go to game 7, man. So, good luck, everybody. Play of the day. Sudah pastilah Jimmy Butler, man. Gila, if you can upset the number one team, lalu juga lo score 42 point, 8 uh, rebounds, lalu juga lo masukin satu LUP yang untuk, untuk bisa bawa overtime. Man, you deserve to be player of the day. So that's why he is our player of the day. So, Time Out, gang. Itu dulu untuk Time Out, day. Thank you so much for tuning in today. Dih, gila. 27 menit. Jarang-jarang nih, Time Out. 27 menit sih. Kalau so, gue, sekarang akan edit secepatnya. Lalu gue upload. Semoga gak terlalu lama. So, once again, thank you so much guys for watching Time Out today. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.